Hari ini adalah peringatan pertempuran lima hari lima malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Macam-macam, kan, tak tidak pawai. Apalagi yang kelahiran tahun 90-an kekocok mungkin tidak ngalami ya. Eh? Kalau dulu setiap 17-an itu ada pawai pembangunan. Nah kali ini untuk memperingati pertempuran lima hari lima malam diaduk ke pawai kebangsaan. Ini sebagai pematik mudah-mudahan ke depan akan makin rame lagi. Kalau dulu pawanya itu setiap 17an atau di bulan Agustus sekarang kita akan buat pawanya itu setiap bulan Januari. Jadi tepatnya 1 Januari kita akan memperingati pertempuran Palembang lima hari lima malam. Kegiatan ini adalah kepanitian bersama yaitu melibatkan lebih dari 80 komunitas barang-barang kita ngawih ke event ini yang dimulai dengan karnaval atau pawai mengelilingi Pelembang. Kali ini ada puluhan sepeda hotel, motor-motor tua, mobil-mobil jeep Lamo, dan juga ada mobil yang disupport dari Universitas Terbuka yaitu mobil Tank bajah. Nah. Mudah-mudahan KGE ya, tahun depan kita bisa lebih besar lagi dan melibatkan lebih banyak uang lagi. Jadi raminya pecah 17an dulu. Habis pawai ini untuk memperingati pertempuran limo hari 5 malam itu diaduk ke teatrikal Dan juga kegiatan ini dilaksanakan sampai tanggal 5 di pelataran memperak Banyak acaranya juga mangce bicek. Jadi jaturi termasuklah ada diskusi-diskusi, pameran UKM, nah jajan-jajan jaturi lagi ada nonton bareng, adu atraksi lukis, macam macam pokoknya. Jadi ya Turi, dari tanggal 2 sampai tanggal 5, jangan gak kembang perak the You are Ini adalah perang di Mahadirma Malam, melawan penjajah Belanda. Adapun jalur-jalur bawah yang kita ikuti di bawah kebangsaan ini adalah jalur-jalur pertempuran melawan penjajah Belanda. Pertempuran di Kota Palembang adalah pertempuran yang hebat pertempuran tiga matra darat laut dan udara penggunaan obrol yang ada di kita jawab dia 15. tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 Januari adalah pertempuran 5 hari 5 malam melawan penjajah Belanda pertempuran yang ada di kota Palembang Darah, laut, dan udara. Pertempuran ini menewaskan banyak pejuang-pejuang yang ada di Kota Palembang, mempertahankan tanah, sumpah darah, Dari penjajah Belanda. Sampai di Jakarta, maka salah satu lokasi. Dan udara mempertahankan negara ini dari penjajah Belanda.